Ketika kalian menulis CV, dalam pengalaman kalian menuliskan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sudah kalian kerjakan, bukan apa yang harus kalian kerjakan Hai Dream Warriors, welcome back to Dream Action YouTube channel di sesi Dream Tips Sesi mana kita bakalan sharing ke teman-teman tips-tips menarik seputar karir, usaha, dan lain sebagainya Oke, okay, jadi perkenalkan nama gue Manda, jadi gue people experience di Dream Action Nah, kita di episode kali ini Inilah episode baru di channel Dream Action Jadi episode, di session ini kita akan ngebahas terkait dengan Dream Tips Jadi Dream Tips itu apa? Jadi kita akan ngebahas tentang tips-tips buat teman-teman dalam menggapai mimpi Mimpinya apa aja sih? Bisa macam-macam mau Karir, usaha, dan semuanya nanti kita akan bahas di sini Mungkin ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain buat teman-teman Khususnya buat teman-teman Fresh Graduate atau teman-teman magang yang baru pertama kali terjun di dunia kerja gimana sih kak cara bikin CV yang benar, karena CV itu adalah pintu gerbang atau mungkin ada satu meskipun bentuknya cuma sekedar kertas tapi itu adalah kunci utama apakah nanti interviewer atau recruiter akan melirik kalian kalau misalnya kalian melakukan kesalahan-kesalahan yang penting banget waktu bikin CV udah deh itu bakalan berpengaruh banget dari gimana nanti Rekruter memilih kalian untuk lanjut ke tahap selanjutnya apa enggak. Jadi penting banget nih untuk kalian nyimak tips-tips di video ini, di episode ini untuk bagaimana sih caranya bikin CV yang baik dan benar dan kesalahan-kesalahan apa aja yang harus dihindari. So stay tune dan kemana-mana kita akan bahas dari yang paling penting. CV. Jadi kenapa sih CV menjadi hal yang penting buat teman-teman perhatikan ketika akan melamar kerja? Nah, jadi CV merupakan hal yang pertama yang akan dilihat oleh recruiter untuk menentukan apakah teman-teman pantas atau enggak untuk masuk ke tahap selanjutnya dan pada akhirnya akan di hire di perusahaan atau tidak. Karena di CV sendiri nanti kan ada pengalaman, ada skill-skill dan informasi-informasi lainnya Ini diperlukan oleh recruiter untuk menyeleksi teman-teman nih Makanya penting banget buat teman-teman tahu hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam CV Dan kesalahan-kesalahan -kesalah apa aja yang harus dihindari Supaya nantinya kalian gak gagal dan bisa direket oleh perusahaan dan pekerjaan impian kalian Nah, karena akan ada banyak banget kandidat yang meningkat CV ke dalam satu perusahaan, bisa sampai ribuan Nah, untuk menghemat waktu, biasanya rekruter akan memperhatikan dua hal ini Yang pertama adalah pengalaman, yang kedua adalah skill Nah, jadi pengalaman berisi terkait dengan informasi-informasi berupa pengalaman-pengalaman pengalaman kerja yang pernah kalian miliki sebelumnya Biasanya sih lima tahun terakhir Nah, rekruter akan melihat pengalaman kerja kalian yang paling relevan dengan pekerjaan yang dibuka saat ini kalau misalnya teman-teman memiliki pekerjaan yang serupa, itu akan menjadi nilai tambah karena recruiter bisa menilai bahwa teman-teman memiliki kemampuan dan sudah pernah mengerjakan tugas-tugas yang sama dengan pekerjaan yang diluangkan saat ini di perusahaan. Kemudian yang kedua adalah skill. Skill adalah kemampuan-kemampuan yang -kemampuan sifatnya teknikal ataupun soft yang membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas-tugas di pekerjaan. Nah biasanya, sama juga dengan pengalaman, recruiter akan melihat skill-skill yang benar-benar dibutuhkan dan relevan dengan pekerjaan yang dibuka misalnya kalau lawangan pekerjaannya adalah akuntan mereka akan melihat skill-skill yang berkaitan dengan penggunaan software akuntansi ataupun penerapan ilmu-ilmu akuntansi makanya penting banget nih buat teman-teman untuk memasukkan pengalaman yang relevan dan juga skill yang sama dan dibutuhkan oleh pekerjaan yang dibuka pada saat itu nah mungkin akan muncul pertanyaan Kak gimana sih aku kan masih fresh graduate belum punya pengalaman kerja atau mungkin aku kan masih kuliah belum pernah magang juga jadi aku harus gimana dong Nah, kalian tenang aja, karena kalau misalnya untuk fresh graduate atau untuk teman-teman yang masih kuliah atau sekolah, rekritor akan melihat pengalaman magang kalian bagi yang pernah magang atau pengalaman organisasi dan kepanitian kalian. Kalian yang melihat pengalaman pengal tersebut, rekritor bisa melihat, oh ternyata kandidat adalah orang yang aktif, dan memiliki kepemimpinan, serta dapat bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Yang pertama, kurang informatif. Jadi masih banyak banget kandidat yang meluluskan pengalaman kerja, cuman dari judul pekerjaan dan juga tempat perusahaan di mana mereka bekerja sebelumnya. Jadi misalnya cuma nulis perusahaan A dari tahun dari bulan sekian sampai tahun sekian, tapi deskripsi pekerjaannya nggak ada. Kalau seperti itu recruiter mau lihat informasi apa? Kemudian. Berkaitan juga dengan pengalaman pekerjaan, masih banyak kandidat yang menuliskan job deskripsi, bukan pencapaian. Jadi pastikan ketika kalian menulis CV, dalam pengalaman kalian menuliskan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sudah kalian kerjakan, bukan apa yang harus kalian kerjakan. Kemudian berkaitan juga nih kesalahan yang cukup dilakukan berkaitan dengan tipe, berkaitan dengan format bahasa, dan template. Jadi masih banyak kandidat yang menggunakan tata bahasa yang tidak baku, misalnya harusnya mengerjakan, tulisannya ngerjain kan ini CV untuk dunia profesional, jadi penting banget buat teman-teman menggunakan tata bahasa yang baik, benar, dan baku. Kemudian juga masih banyak menulis typo. Kalau typo, kreditnya pasti sudah melihat, wah ternyata kandidat tidak teliti nih, itu akan menjadi nilai minus banget nih buat teman-teman. Kemudian berkaitan juga dengan template dan desain. Masih banyak kandidat yang membuat CV entah terlalu plain atau terlalu polos atau terlalu ramai. Jadi kalau terlalu polos menjadi tidak stand out dibandingkan dengan CV-CV kandidat-kandidat yang lain. Kalaupun terlalu ramai, recruiter menjadi bingung nih kira-kira bagaimana yang harus dibaca terlebih dahulu. Karena terlalu banyak penak-perniknya yang akhirnya mendistraksi perhatian dari recruiter. Kemudian ini juga penting banget, tadi kita bicarakan tentang CV yang kurang informatif. Tapi kalau terlalu informatif sampai akhirnya berlembar-lembar itu juga nggak baik. Karena recruiter tadi banyak banget kandidat yang mengirimkan CV ke perusahaan bisa sampai ribuan jadi kalau berlembar-lembar mungkin recruiter tidak akan membaca CV kalian sama sekali nah itu fatal banget makanya paling panjang CV adalah sampai dua halaman jadi bikin sesingkat tapi seinformatif mungkin ya oke okay, tips yang ketiga cover letter itu penting gak sih? penting banget karena cover letter merupakan pengantar ketika kalian yang mengirimkan CV ke perusahaan nah yang perlu teman-teman ingat adalah cover letter bukanlah CV, jadi kalian tidak boleh mengcopy paste apa yang ada di dalam CV ke dalam cover letter karena malah dari cover letter adalah motivation letter jadi isinya berupa semangat, passion, dan keseriusan kalian terkait dengan posisi yang kayak lamar dan perusahaan tepat kalian melamar jadi kalian bisa menciptakan juga kontribusi kalian yang pernah kalian lakukan sebelumnya dalam cover letter jadi nanti ketika rekruter membaca cover letter kalian sebelum membaca CV recruiter jadi tahu bahwa teman-teman tertarik dan memiliki tinggi untuk bergabung bersama perusahaan jadi mereka akan lebih tertarik untuk membaca CV kalian nah kesempatan kalian untuk diterima dalam perusahaan akan menjadi lebih tinggi nah itu dia dari tips dan trik seputar bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar mulai dari bagaimana cara deskripsi pengalaman yang baik kemudian mencampurkan skill-skill yang relevan dan kesana kesalahan apa aja yang harus dihindari nah mungkin dari tips dan trik ini teman-teman akan mulai berpikir Aduh, susah juga ya bikin CV yang baik dan benar kira-kira hmm, ada nggak ya tools yang bisa saya gunakan untuk membuat CV dengan tepat, benar dan otomatis? Mungkin kalau zaman dulu teman-teman mengajukan pertanyaan ini, jawabannya bakalan yang nggak ada lah, lo harus bikin sendiri Tapi itu kan zaman dulu, karena sekarang ada kok toolsnya dan caranya gampang banget Kalian tinggal akses aja www.dreamtalent.id Isi semua kuisnya, isi semua biodatanya dan walah. CV general kita akan langsung meng semua informasi yang kalian isi dan CV kalian langsung jadi Kalian tinggal klik apply dan CV kalian langsung terkirim deh ke perusahaan tempat kalian melamar Gampang kan? Jadi tunggu apa lagi? Silahkan langsung akses dreamtallon.id Sekali lagi isi semua kuisnya dan isi semua biodatanya Lalu bikin CV kalian Nah, kemudian teman-teman mendapatkan manfaat ya dari video kali ini. Dan kalau teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan kalau teman-teman ingin merekomendasikan topik-topik lainnya yang ingin dibahas di episode selanjutnya, tinggal rekomendasikan aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi dan manfaat yang sama seperti yang kalian dapatkan saat ini. So, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!